Halo-halo, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi, selamat beraktivitas Di kesempatan pagi hari ini saya sedang Ceritanya ingin ngusung kawul. Musung Ngusung kawil mengangkat isu, menteng rampung Mumpung urung panas Mumpung belum panas dan juga tidak gatel Wah, semua orang mercon saya doakan semoga Para subscriber juga Para sahabat dan saudara Seasuan semuanya Sehat walafiat Tanpa kekurangan suatu apapun Tidak lupa Jaga imunitas Jaga kesehatan Agar Senantiasa Sehat Dan tidak lupa Berdoa agar kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. untuk posisi saya sekarang di sawah ini. Oh, wah sulap. karo golek vitamin, vitamin dealer DD. Aron balon jeblok. Karena tidak balan jeblok loh. Oke, langsung bumbung seisu loh langsung mangkat yang sama bentalan kita main se kita maines wis ke bentalan. I itu di bentalan kue loh motor tunggannya malah kau balik ke pakan sapi. Oke, langsung bentalan. Ketela, hai hai hai Gepinnya nang pono, urung mama. Pak Satam, Pak Satam kapan? Among ceri ini kemes kemes kamu, cerni. Yo yo yo yo. Iya malang gak ya? pak. Eta neng sapa ae? Le. Ya, Ya pinggir pinggir pinggir terus di tengah dikunci kunci sedang oke hingga yang ya, mana terlalu terlalu tidak tahu takna di sini ya, pada aku mam, nah sip iya ana di kunci tengah Hah, katine parang. Hah? Ya pemanu ditinggal kono dise. Hah? mati Sarapan dulu, sarapan dulu. Okay. Saya penting nyonya saya mam. Ma Ini gua sepek nih lotion. Bodoh toh papa nih harus yang Apa sih gitu? Wah, warna gula terasa lebih ribet nih, loh. Eh, Mas Ano bangliwannya kayak gini, bang iki 2 meter rene ya samp sampiran sampirane kena karena siaran kalor eh sampai gara nala ini lur. gara nala ini wes. Dia untuk cara proses tani menak menak. Ototan. Daya kuat lah. Sak meneng kasiki -kasi. sik teko listrik ku kan, kabel ku lur Berani nganunia pikiran yang ampi boyo iso. Oke terima kasih yang sudah menonton habis. Jangan lupa like dan subscribe agar channel saya bisa berkembang Lur Dan saya doakan semoga rezekinya makin lancar. Tetap healing kuat selamat jaga kesehatan agar kita tetap terhindar dan terjaga dari wabah ini, Yang penting tetap jaga kesehatan dan sehat, sehat awae, sehat duitnya ya sehat. Oke, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.